Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita dalam kesempatan ini kita akan berbagi cara menyelesaikan Oppo Reno4 dengan kendala seperti ini ya kalau kita nyalakan selalu masuk ke mode recovery mode recovery ini digunakan untuk emergency yang fungsinya agar kita bisa melakukan factory reset apabila terjadi lupa sandi dan lain sebagainya keberatan dan lain sebagainya yang bertujuan kita akan mengembalikan ke pengaturan pabrikan ya yang tentunya akan menghilangkan semua data seperti kita waktu beli HP baru dulu ya dengan kombinasi tombol power dan volume bawah ya namun ini tidak kita tekan volume bawahnya hanya untuk menghidupkan ternyata seperti tertekan ya bagian tombol volume bawahnya oke kita langsung bongkar dan kita cek di bagian tombol volume bawahnya apakah benar bermasalah dari sana atau bermasalah dari mesinnya ya karena hal seperti ini tidak menutup kemungkinan itu kerusakan bisa dari mesinnya namun kebanyakan dan rata-rata itu tombol volume bawahnya oke oke rekan-rekan perlu waspadai di bagian fleksibel pincernya ya ini berada di bawah Tulang belakangnya kita lepas dulu dengan menggunakan pencungkil, ya. Kemudian, baru kita lepas secara bersamaan. Oke, langsung saja kita menuju tombol volume bawah, dan kita coba lepas saja tombol volume bawahnya. Ini kita lepas media pengoncelatnya saja, ya. Yang kuning-kuning ini yang terbuat dari timah. Halo, kita coba repot, apakah sudah bisa atau masih sepertinya masih ya, guys? Jangan buru-buru untuk vonis ini dan itu. Kita coba terlebih dahulu lepas secara keseluruhan ya, karena ini belum kita lepas secara keseluruhan. Istilahnya dudukan switch on-off-nya masih ada di sana ya. Low tower Oke, okay, solder sudah mulai panas Kita coba lepas uh, Kaki switch on off-nya ya Kita tinggalkan kaki yang ada di fleksibel saja Low no power. Oke, okay, sudah kita lepas ya. Tinggal ada itu empat kaki di bagian fleksibelnya. Sekarang saatnya kita reboot. Apabila masih terjadi, nanti yang akan kita lakukan adalah. Kita akan melakukan pemutusan bagian fleksibel baranya ya. Kalau memang sudah fix kerusakannya di fleksibel, baru kita putuskan untuk melakukan penggantian. Dan sepertinya ini kasusnya selesai, guys. Kita persiapkan penggantian tombol volumenya saja, switchnya saja fleksibelnya masih kita Local. gunakan fleksibel yang asli atau bawaannya ya Low no power. Sudah kagak lama tidak masang switch on off terasa seperti kecil ya dan sangat susah sekali no power. sampai terbakar ya karetnya terpaksa kita ganti lagi yang baru dan sistem penjalurannya di tombol on-off ini berseberangan ya atas bawah tidak kanan kiri ya jadi untuk switch on-off yang kaki dua seperti ini kita harus melakukan pemasangan dengan cara miring ya kita kenakan satu kaki di bawah dan satu kaki di atas ya kalau kita masang miring maka tidak akan berfungsi tombolnya yang ada sama saja yang macet seperti tadi low no power nyilangnya terserah mau kanan kiri atas bawah atau kiri kanan atas bawah boleh ya yang penting satu kaki yang sebelah kiri bawah satu kaki yang sebelah kanan bawah atas begitu ya satu satu Low no power low no power Oke, okay, karena hp -nya barusan di-chat sama yang punya, kita langkai saja FRP-nya dengan menekan tombol bintang pagar 813 pagar ya. Oke, okay, sekarang kita pasang setelah kita pastikan tombol volumenya bekerja dengan baik. Kita rakit dan kita Tidak coba. Oke okay, ya, sudah berjalan ini. Atas bawahnya sudah oke okay dan sudah enak. Oke, okay, sekian tutorial. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang nya memiliki kerusakan atau kasus yang sama. Silakan dicoba di rumah. Semoga sukses. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.